Bagaimana jika kita ingin mengucapkan kedua ungkapan ini menggunakan sosial media? Hai guys, welcome back to Enjoy Learning. So, kali ini kita akan membahas tentang dua ungkapan yang memiliki penggunaan yang berbeda. Pasti kalian tidak jarang mendengar ungkapan nice to meet you dan nice to see you Meskipun memiliki bentuk yang hampir sama, kalian tahu nggak Kedua ungkapan ini memiliki penggunaan yang berbeda loh Yang pertama, nice to meet you Kata yang mendasari kalimat ini adalah meet Meet adalah kata kerja atau verb dalam bahasa Inggris memiliki arti Bertemu bertemu yang dimaksud di sini adalah ketika kalian bertemu dengan seseorang yang belum kalian kenal untuk pertama kalinya. Sementara, nice to see you merupakan bentuk kalimat yang memiliki fungsi hampir sama dengan nice to meet you. Tapi, dasar dari kalimat ini adalah Si, di sini yang dimaksud dengan si adalah bertemu seseorang yang bukan untuk pertama kalinya atau kalian bertemu kembali dengan teman yang sudah lama tidak berjumpa. Jadi jangan sampai ketukannya, nice to meet you digunakan untuk pertemuan pertama kali dan kalian belum saling kenal. Sementara nice to see you digunakan ketika kalian bertemu kembali dengan teman yang sudah lama tidak berjumpa. Bagaimana jika kita ingin mengucapkan kedua ungkapan ini menggunakan sosial media seperti di WhatsApp, Instagram, dan lain-lain? Tidak salah mengucapkan ungkapan ini secara langsung, tapi ada cara yang lebih benar ketika kita mengucapkan kedua ungkapan ini melalui sosial media. Kalian bisa menambahkan huruf I pada kalimat yang kalian gunakan, seperti nice to meet you. Atau kalian juga bisa menuliskannya dengan menambahkan kata... Virtual yang bisa ditulis seperti "Nice to Virtually See You". So, sekian saja pembahasan kita tentang kedua ungkapan ini. Jangan sampai salah lagi, ya. Semoga video ini bermanfaat, and see you on the next video.